Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang zodiak yang bakal beruntung di tahun 2021. Namun buat kamu yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya.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 jika super energi sudah kita dapatkan misalnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiac yang bakal beruntung di tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. baik disini kartunya sudah kita dapatkan misalnya kita membuka dan membacakannya untuk zodiac yang pertama adalah six of pentacle ataupun 6 koin. Untuk zodiak yang pertama di sini yang bakal beruntung di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Cancer. Di sini digambarkan keberuntungan didapatkan oleh seorang Cancer ada di dalam dua kategori. Yang pertama, keuangan seorang Cancer akan semakin meningkat dan semakin bagus di tahun 2021 dengan seorang Cancer sudah berbagi kepada semua orang yang dimana di sini membukakan pintu rezeki seorang Cancer di tahun 2021. Dan di keberuntungan yang kedua, seorang Cancer akan mendapatkan sebuah impian yang bisa diwujudkan oleh seorang Cancer di tahun 2021 dengan usaha kinerja dan kerja kerasnya. Dan untuk support energinya adalah, Page of cap. Secara umumnya, phase of cap itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan, seorang Cancer mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan, dan disini seorang Cancer bisa mencapai impian yang ia harapkan di tahun 2021, yaitu dengan membahagiakan seorang anak, serta seorang Cancer bisa mendapatkan doa dari seorang anak Cancer sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, destar. Secara umum, destar itu diartikan impian harapan cita-cita yang akan digapai ataupun yang akan diwujudkan. Dan jika kartu destar kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di disini menggambarkan Seorang Cancer memiliki impian, harapan, cita-cita untuk meningkatkan keuangan, membahagiakan seorang anak, dan menggapai impiannya di tahun 2021. Sehingga di sini seorang Cancer terdekas, berjuang keras, yang dimana di sini seorang Cancer akan berhasil mendapatkan keberuntungan yang sangat besar yang berdampak positif kepada kehidupan Cancer di tahun 2021. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Ten of cup ataupun 10 Piala. Untuk zodiak yang kedua yang bakal beruntung di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Scorpio. Di sini digambarkan Scorpio akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara, yang dimana di sini kepada Scorpio yang sedang single ia akan mendapatkan tujuan hati, mendapatkan tambatan hati di tahun 2021, yang dimana tujuannya untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius bersama seorang pasangan. Dan apabila seorang Scorpio yang sudah berpasangan di sini menggambarkan seorang Scorpio yang berpasangan akan semakin mesra, semakin romantis, semakin bahagia bersama pasangan dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio akan mendapatkan keturunan di tahun 2021 dan disinilah dikategorikan seorang Scorpio merupakan seseorang yang sangat beruntung di tahun 2021 dan untuk support energinya adalah naik, off Secara umumnya, kenaik of cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, ataupun seseorang yang sudah dewasa. Dan di sini menggambarkan seorang Scorpio yang sedang single akan mendapatkan pujaan hati yang disimpulkan dengan kenaik of cup. Dan di sini seorang Scorpio yang sudah berpasangan akan didukung terus oleh seorang pasangan, dimotivasi oleh seorang pasangan, dan diberikan tanggapan yang positif oleh seorang pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di tahun 2021. Dan jika kartu besar kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan impian, harapan dan cita-cita akan didapatkan seorang Scorpio dan bisa diwujudkan oleh seorang Scorpio bersama seorang pasangan untuk mendapatkan kategori kebahagiaan keharmonisan sehingga di sini seorang Scorpio dikategorikan seseorang yang sangat beruntung di dalam kategori hubungan asmara di tahun 2021. Nah, untuk kartu zodiak yang ketiga adalah 9 of cup ataupun 9 piala. Untuk zodiak yang ketiga yang bakal beruntung di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Libra. di sini digambarkan bahwasanya seorang Libra mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara, yang dimana disini seorang Libra akan menerima kekurangan pasangan, tidak membandingkan pasangan, yang dimana akan tercipta hubungan yang bahagia, harmonis, serta romantis. Dan nah, di sini juga, seorang pasangan akan menanggapi serta memberikan respon yang positif kepada seorang Libra sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Libra akan mendapatkan keturunan, yang dimana di sini buat di antara seorang Libra bersama pasangan di tahun 2021. dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, yang dimana di sini menggambarkan. Seorang Libra akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara yang dimana disini seseorang pasangan akan selalu mendukung, support, memberikan respon positif, memberikan tanggapan yang positif kepada seorang Libra, sehingga di disini akan tercipta keharmonisan hubungan asmara. Dan jika kartu listat kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di disini menggambarkan impian dan harapan cita-cita untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan dalam kategori hubungan asmara, bisa ia dapatkan di tahun 2021 yang dimana di sini seorang Libra juga tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan keturunan di tahun 2021 sehingga di sini bisa dikategorikan seorang Libra merupakan seseorang yang paling beruntung di tahun 2021 di dalam kategori hubungan asmara dan untuk Zodek yang keempat adalah Six of Cups ataupun enam piala untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo. di sini digambarkan bahwasanya seorang Leo merupakan sosok seseorang yang sangat beruntung di tahun 2021 yang dimana di sini seorang Leo mendapatkan keberuntungan di dalam dua kategori. yang pertama seorang Leo akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan bersama di tahun 2021 yang dimana di sini seseorang Leo suka membagi cerita, berbagi pengalaman kepada pasangan yang dimana di sini pasangan akan mendapatkan dan memberikan respon yang positif sehingga tercipta hubungan yang harmonis, bahagia dan mematis Dan di keberuntungan yang kedua di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan sebuah pekerjaan yang dimana di sini pekerjaan ataupun usaha tersebut bisa mendongkrak kehidupan keuangan, karir serta bisa membahagiakan keluarga Leo sendiri. Dan untuk support energinya adalah. King Obsort. mungkin Obsort itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Leo mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara dan karir yang dimana di sini seorang orang tua akan mendukung serta mensuport seorang Leo untuk terus bertahan serta meningkatkan hubungan asmaranya bersama seorang pasangan. Dan di sini seorang orang tua akan memberikan support masukan terhadap karir pekerjaan Leo yang ia dapatkan di tahun 2021. Dan jika kartu desa kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan impian harapan dan cita-cita seorang Leo untuk meningkatkan kehidupan akan bisa diwujudkan, wujudkan, yang dimana di sini seorang pasangan akan memberikan support sehingga menjadi keberuntungan kepada seorang Leo di dalam kategori hubungan asmara. Yang mendapatkan keharmonisan kebahagiaan yang didukung oleh orang tua Leo sendiri, dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang paling beruntung di tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Cancer, yang kedua zodiak Scorpio, yang ketiga zodiak Libra, dan yang keempat adalah zodiak Leo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang bakal beruntung di tahun 2021. Semoga bermanfaat.